I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait, Mitsubishi here. luncurkan pesaing SUV baru Hyundai Creta. I've changed for the better this time.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 untuk menghemat biaya produksi kendaraan setiap merek menggunakan satu model untuk mengembangkan model yang berbeda cara ini biasanya digunakan oleh merek-merek terkait ada beberapa merek mobil di Indonesia yang melakukan hal yang sama Salah satunya Mitsubishi dan Nissan yang sama-sama membuat MPV atau kendaraan universal dari platform yang sama, yakni Expander dan Livina. Meski memiliki data teknis yang sama, kedua mobil tujuh penumpang ini memiliki perbedaan eksterior dan interior sesuai dengan karakteristik masing-masing merek. Selain di Indonesia, Mitsubishi menggunakan Renault sebagai salah satu aliansinya yang melahirkan Mitsubishi Outlander Sport baru untuk pasar Eropa kendaraan sport kompak atau sport utility vehicle diubah dari Renault Captur. Car scupse akan diluncurkan pada Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Mitsubishi SX alias Outlander Sport memiliki sedikit perbedaan tampilan dibandingkan dengan Renault Captur, namun fitur dan mesin menjadi serupa. Tampak depan, bentuk grill tetap sama, hanya tambahan akses dari atas dan ventilasi udara sedikit berbeda. Lekukan kap mesin dan bemper depan juga serupa. Begitu juga dengan lampu depannya. Penerangannya sudah lampu LED, yang ditambahkan DRL atau lampu daytime running. Sedikit berbeda pada housing lampu kabut dan tentu saja logo 3 berlian yang dipasang di tengah grill. Roda tuton tetap sama, sedangkan siluet bumper belakang sedikit berbeda, dengan ASX mendapatkan diffuser berpakaian hitam, sedangkan Captur mendapat aksen perak berpasangan dan dua kotak di samping. Atap keduanya dibalut warna hitam, bukan bodywork yang dicat. Bedanya, ASX atau Outlander Sport versi 2023 tidak memiliki aksen roof Ryle. not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on way back a year ago.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 Some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the fastest where it stays way back a year ago cukup pompaku hanya panjang 4.228 mm, lebar 1.797 mm, dan tinggi 1.573 mm. Volume bagasi tanpa melipat jok baris kedua hanya 332 liter dan bisa dibuat hingga 401 liter interior tidak berbeda dari saudaranya menampilkan panel klaster digital 10,25 inci penuh warna dengan layar navigasi 3D namun pada tipe paling bawah, ukuran layar informasinya hanya 7 inci. Sistem hiburan didasarkan pada model vertikal yang berukuran 9,3 inci. Sistem koneksi Apple CarPlay atau Android Auto didukung untuk menghubungkan smartphone.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 Jantung pacunya ini ditawarkan dalam tiga varian, yang pertama adalah mesin turbo 1000 cm³ dengan tenaga 97 tenaga kuda dan torsi 160 Nm. Kedua, turbo 1300 cm³ didukung sistem semi-hibrid yang dilengkapi dua gearbox. Mesin hibrid ringan memiliki 156 tenaga kuda dan torsi 270 Nm pada transmisi otomatis, Sedangkan manual memiliki tenaga 138 tenaga kuda dan torsi 260 newton-meter. Mesin ketiga adalah 1.600 cm3 PHEV plug-in hybrid electric vehicle. Versi hybrid dapat menempuh jarak 49 km tanpa mesin pembakaran internal, yang berarti rodanya sepenuhnya listrik. Dari segi dimensi. Spesifikasi mesin dan fitur, Outlander Sport atau ASX akan berhadapan langsung dengan Toyota Rise, Volkswagen T-Cross, Honda HR-V atau Hyundai Cereta saat tiba di Indonesia. <meng>